عن أبي طلح رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت من بشره وطلاقته ما لم أره قط فسألته فقال وما يمنعني وقد خرج جبريل آنفا فأتاني ببشارة من ربي إن الله بعثني إليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلي عليك Illa alaihi wa melaikatuhu biha ashran. Abu Tolhah berkata, Aku pernah mengunjungi Nabi, maka aku melihat beliau sangat berseri-seri, maka aku bertanya kepada beliau, kemudian beliau bersabda, Bagaimana aku tidak gembira, karena tadi Jibril mendatangiku untuk menyampaikan kabar gembira dari Tuhanku. Jibril berkata, Jibril berkata, Sesungguhnya Allah mengutusku kepadamu untuk menyampaikan kabar gembira. Bahwasanya tidak seorangpun dari umatmu yang bersolawat kepadamu, melainkan Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepadanya sepuluh kali. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, Man salla aliyah wahidatan sallallahu alaihi ashram, wa man salla aliyah sallallahu alaihi barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali Allah bersolawat kepadanya 10 kali dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali Allah bersolawat kepadanya seratus kali, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku seratus kali. Allah akan menulis di keningnya ketetapan terbebas dari kemunafikan dan dari api neraka. Dan kelak di hari kiamat, Allah akan menempatkannya bersama orang yang mati syahid. Maka perbanyaklah solawat kepadaku setiap namaku disebut. Karena solawat tersebut akan menjadi penebus dosa-dosa kalian. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشر مرات ومن صلى علي عشر مرات صلى الله عليه مئة مرة ومن صلى علي مئة مرة صلى الله عليه الف مرة ومن صلى علي ألف مرة حرم الله جسده على النار وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند المسألة جاءت صلاته نورا له يوم على الصراط 500 عام الله بكل قصرا في قل ذلك كثر وفي ومن صلى علي كتفه كتف على باب الجنة. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya sepuluh kali, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku sepuluh kali. Allah bersolawat kepadanya seratus kali, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku seratus kali. Allah bersolawat kepadanya seribu kali, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku seribu kali, maka Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka, dan Allah akan meneguhkan ucapan keimanannya di dunia, di akhirat, dan ketika waktu ditanya. Dan solawat itu akan menjadi cahaya baginya ketika melewati sirat sejauh perjalanan 500 tahun. Dan setiap solawat yang ia ucapkan akan diganti dengan satu istana di surga. Baik solawatnya sedikit atau banyak. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1.000 kali, Maka bahunya akan berdesakan dengan bahuku di pintu surga. Qala sallallahu alaihi Wasallam Man biha 10 darajat, wa kunna adla 10 Barang siapa Barangsiapa yang bersolawat kepadaku satu kali dari umatku, Allah akan mencatat baginya sepuluh kebaikan, menghapus sepuluh kesalahan, dan mengangkat kedudukannya sepuluh tingkat dan solawatnya disamakan dengan pahala orang yang memerdekakan sepuluh budak sahaya. Waqala sallallahu alaihi wa Man min min alaihi biha wa rafa'ahu biha wa biha wa Barang siapa dari kalangan umatku yang bersolawat kepadaku satu kali dengan ikhlas dari lubuk hatinya, Allah bersolawat kepadanya sepuluh kali, mengangkat kedudukannya sepuluh tingkat, mencatat baginya sepuluh kebaikan, dan menghapus sepuluh kesalahan. Wa qala sallallahu alaihi Wasallam Man salla alaiya wahidah, alaihi wa malaikatuhu sabayna salat, Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah dan Malaikatnya bersolawat kepadanya tujuh puluh kali. وسلم, Barang siapa yang bersolawat kepadaku sehari sebanyak seribu kali, ia tidak akan mati sebelum mengetahui tempatnya di surga wa berkata sallallahu alaihi Wasallam Man fi kulli yawmin lahu nar. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sehari sebanyak seratus kali, Allah akan menunaikan baginya seratus macam hajat, paling ringannya adalah pembebasannya dari api neraka. An Lau la unsia zikrullah ya'azza wa jalla ma taqarrabtu ilayhi illa bis salati ala an-nabiy sallallahu Rasulullah sallallahu يقول wa ya Muhammad inna Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, karamau lahu Seandainya aku tidak banyak berzikir kepada Allah Sungguh aku akan mendekatkan diri hanya dengan solawat kepada Nabi, karena aku mendengar Rasulullah bersabda. Jibril berkata, Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang bersolawat kepadamu sepuluh kali, maka ia aman dari murkaku. Wa qala alaihi li Abi kahil as radhiyallahu anhu, Ya Aba Kahil, Rasulullah berkata kepada Abu Kahil, Wahai Abu Kahil, barang siapa tiap hari bersolawat kepadaku tiga kali dan setiap malam tiga kali, semata-mata karena cinta dan rindu kepadaku. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya pada hari dan malam tersebut. Waqalah sallallahu alaihi wasallam. Man min al wa qiratu <Suluhu> Barangsiapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan mencatat baginya satu kirat, dan satu kirat itu sebesar gunung Uhud. Waqalah sallallahu <Suluhu> alaihi wasallam. Man Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, malaikat akan selalu bersolawat kepadanya selama ia masih bersolawat kepadaku, maka seharusnya bagi seorang hamba untuk tetap bersolawat kepadaku baik sedikit atau banyak. قال قال رسول الله صلى الله orang yang paling dekat kedudukannya kelak denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku